kiri gimana dong Halo guys assalamualaikum semuanya kembali lagi di channel saya facial Oke Guys jadi di video kali ini di sini saya akan membagikan preset, preset yang terbaru lagi Oke kita langsung aja simak satu persatu presetnya ya Oke, lanjut ke versi yang kedua ya. <SILENCIO> Oke, lanjut ke versi yang ketiga. <SILENCIO> Oke okay, lanjut ke versiode yang keempat ya. Oke okay, lanjut ke versiode yang kelima. oke okay, lanjut ke versi yang keenam ya yes. oke okay, lanjut ke versi yang ketujuh lanjut ke preset yang ke-8 ya oke okay, lanjut ke preset yang ke-9 kawin sergio Oke, okay, lanjut ke versi yang ke-10. oke lanjut ke versi yang ke-11 <SILENCIO> oke lanjut ke versi yang ke-12 <SILENCIO>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 Lanjut ke versi yang ke-16 ya. Oke okay, lanjut ke versi yang ke-17. Guru, guru selfie dulu. Ganteng, cekrek, ganteng banyak banget. Cekrek, cekrek, upload. Oke, lanjut ke 18 ya. Oke lanjut ke versi yang ke-19. Ayu Oke, okay, lanjut ke versi yang ke-20, guys. Oke, okay, guys, jadi mungkin segitu aja dan kita. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Hai.